Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam pak Yunus apa kabar ini eh alhamdulillah baik-baik pak eh gimana hasil pertemuan kita lama tak berjumpa nih pak abis acara lokakarya kemarin ya, ya iya. selama sudah berbulan-bulannya iya, karena pak. covid kita nggak sempat bertemu ini pak jadi ada sedikit unek-unek ini pak ini oh, mau disampaikan gitu. <laughs> boleh boleh pak boleh kira-kira uh, uh, Uh, ada apa ini Pak ya? Ya itu Pak uh, Ini ada sedikit problem nih Kayaknya di kelas ini Selama Covid berlangsung ini Ada penurunan daya pemahaman Murid pasca Covid-19 ini Pak uh, Selama oh. tiga bulan lebih Pertemuan ini uh, hmm. Itu kayaknya jadi masalah pokok nih Pak, pembicaraan kita ini oh, gitu. <laughs> Saya bingung nih Pak <laughs> Betul ya, itu Makanya saya bilang yang terbaiknya Bagaimana jadi saya hubungi Pak Mercy aja dah itu uh. banyak pengalaman <laughs> itu siapa siapa Insya Allah saya bisa yeah. bantu uh, jadi uh, mm -hmm. jadi kira-kira ini tujuan apa nih Pak yang bakal yang nanti akan kita per uh, ini perbicarakan atau perbincangan dan mm -hmm. dari masalahnya mm -hmm. ini Pak nanti terus pengaruhnya mm -hmm. nanti uh, sama nih kan dari int intinya saya mau nanya dulu fokus masalahnya apa yang bisa saya bantu kemudian ya. uh, terus apalagi apalah nanti yang ingin dicapai setelah nanti setelah perbincangan kita ini nantinya pak. Hadi, hadi. Silakan, ah, itu pak? permasalahan yang timbul ini pak selama covid ini 19 ini anak-anak uh, tuh terbiasanya dulu kan pembelajaran PJJ ya kan? Nah, sekarang ini sekarang ini uh, kembali ke tatap muka. Nah, hmm. jadi daya-daya pemahaman anak-anaknya agak kurang kayaknya, Pak. Mersi. Oh, gitu. <laughs> jadi, uh, terus masalah yang terjadi di kelas Bapak ini apa nih, Pak? Kira-kira nih, Pak, nah, masalahnya. Kok sampai uh, ini tadi, apa? Daya tangkap anak itu kok bisa berkurang, gitu? Ya, itu, Pak. Kalau saya menilai... Kemungkinan besar karena dia itu ter terbiasa di pembelajarannya secara uh, jarak jauh. Nah, sementara uh, sekarang su sudah berganti dengan apa namanya ini sudah tatap muka. Nah, itu dia mungkin bahkan. apalagi selama dua tahun ini pak anak-anak itu dari fase B eh, dari fase A ke fase B. Nah, sementara sekarang nih saya sudah ambil kelas kelas empat. Nah, sementara covid berlancung ini yang dulu itu selama dua tahun dia di rumah tentunya dia sudah kelas tinggi jadi di situ Pak yang timbul karena uh, dari kelas satu kelas e eh, kelas dua eh kelas dari kelas dua kelas tiga nah itu COVID berlangsung akhirnya ke kelas empat akhirnya di kelas empat ini dia kelas tinggi menjadi tambah apa namanya daya uh, ini Uh, peralihannya gitu nah, Pak Peralihannya itu jadi gitu. Oh gitu <laughs> Benar. Ya itu Pak Jadi ya Itu Pak, berarti permasalahannya Pak ya Jadi saya cukup memahami Jadi dari apa yang sudah Bapak sampaikan Kira-kira uh, Pak Yunus sendiri Punya rencana enggak untuk ke depannya Pak Nah itu dia Pak Kayaknya Kalau rencana ini Pak Saya harus Kembali ke pola lama ini, kayaknya jadi uh -huh. karena uh, paling tidak mungkin uh, apa namanya, pola-pola lama pembelajaran ini harus Banyakkan kayaknya tanya jawab ini, Pak. Uh -huh. Nah, ini yang jadi, iya, ini yang menjadi bingung saya ini karena di kurikulum sekarang yang berlangsung itu memakai sistem saintifik. Nah, sementara anak itu problem solving dan sering disuruh untuk... Uh, berapa namanya menemukan sendiri dia solusinya ibaratnya ke depannya nah sementara dia tidak mempunyai pembendaraan mungkin uh, apa namanya daya-daya pemahaman yang mundur akibat nah, gara, gara covid ini Pak Oh benar benar, <laughs> itu, benar, Pak. benar. iya itu masalahnya <laughs> uh, uh, itu saya rasa udah bagus juga Pak uh, bagus sekali patut dicoba dan terus uh, nanti ke depannya langkah-langkah apa nih Pak yang mau Bapak ambil nantinya biar Rencana Bapak itu bisa mulus gitu Rencana apa lagi nih? Ya itu Pak uh, Mudah-mudahan aja kalau saya lihat nih Karena ada Pengalaman baru nah, di, Pak, ya, Dari selama kita Pembelajaran di sesi-sesi Kita ini dari modul-modul yang ada Itu Pembelajaran diferensiasi nih Kayaknya perlu diperhatikan nah, <laughs> Untuk bener -bener. menjawab Kira-kira gimana ya? saya bingungnya apakah bisa diterima atau tidak? jadi jadi rasanya jadi sanksi. Gitu. Nah, <laughs> kalau saya pribadi nih ya langkah yang bapak ambil itu udah tepat banget pak, udah pas banget uh -huh. gitu ya. Dan saya pribadi setuju pak dengan ide bapak. Iya. Oh iya iya. Berarti paling tidak mungkin naro pak ya ini uh, berarti bisa ya. Uh, saya perhatikan ya ini ya sebenarnya yang yang menjadi pemikiran saya ya, dari kemarin-kemarin ini pak untuk memperhatikan itu yang mudahlah bisa nanti S saya praktekkan. Insya Allah pak yakin harus yakin pak. Amin, uh, amin. Uh, <laughs> jadi mm -mm, jadi uh, nanti juga tinggal bapak uh, kalau memang bapak kan sudah punya rencana nih dari masalahnya gitu ya kan terus uh -huh. sudah tahu juga langkah-langkahnya nih apa nih bakal bapak tempuh gitu. Nah sekarang nah, okay. gimana gimana nih pak kira-kira tanggung jawab tanggung jawabnya Bapak nanti atau sama murid-murid yang kira-kira bakal dicapai bagi murid nanti setelah rencana Bapak tuh nanti gimana tuh? Ya itu Pak Nah nih, tanggung jawabnya ini kayaknya mudah-mudahan bisa lebih besar lagi nih karena ini kayaknya sebuah tantangan masa depan buat kita juga nih sebagai seorang pengajar kan, pendidik karena anak-anak dari 2 tahun itu selama COVID berlangsung akhirnya dia mungkin terbiasa dengan pola pembelajaran jarak jauh di rumah akhirnya di sekolah mereka menerima kayak sepertinya ada yang baru gitu kan nah betul -betul. jadi ini tanggung jawab kedepannya nih saya saya akan nih mencoba ini pakainya untuk lebih bersimulasi atau juga memvariasikan nih pembelajaran-pembelajaran strategi yang ada ini hmm. uh, mau nggak mau harus digabung semua ini. <laughs> harus Dulu -dulu. yakin pak harus optimis. Ya, ya itu daya daya pemahamannya nih, pak, ini pak yang perlu ditingkatkan anak-anak ini -anak sekali. benar. nanti ya itu udah udah bagus banget pak. jadi selanjutnya lagi nih pak. kira-kira dukungan apa nih yang kira-kira Pak Yunus butuhkan biar nanti untuk pelaksanaan komitmen dari Pak Yunus tadi itu bisa terlaksananya dengan baik. mungkin apa apa lagi mungkin yang bisa uh, bikin yeah. komitmen itu bakal lebih bagus lagi mungkin pak? iya yeah, itu pak. Nah, komitmen saya ini. Perasaan saya nih mungkin lebih senang lah untuk mudah-mudahan ke depannya nanti bisa mempraktekkan ini Pak strategi-strategi yang ada ya mungkin pola-pola lama yang ada dan daya-daya pemahamannya anak-anak di kelas itu untuk belajar itu lebih bagus lebih meningkat lagi karena potensi pelaksanaan pembelajaran kita itu di kelas itu yang dulunya mungkin agak sedikit apa namanya ini aku gitu kan akhirnya ini anak-anaknya harus diaktifkan ya. kan biasanya kalau pembelajaran PJ kemarin itu secara pasif dia ya, kan hanya menerima kemudian kerjakan nah ini eh, komitmen saya mungkin lebih diaktifkan lagi anak-anak ya. kayaknya untuk lebih belajar amin. lagi pak amin <laughs> itu mungkin, amin ya. itu amin. Uh, jujur pak kalau dari saya ide bapak tuh bagus banget bagus sekali pak uh, jadi uh, semoga Semoga bisa cepat terselesaikan, Pak. Ya, permasalahannya, dan saya juga berharap Pak Yunus juga nanti Kedepannya untuk bisa bekerja dengan suasana hati yang senang gitu ya. Terus, tanpa ada rasa tidak nyaman lagi, kenapa? Jadi, karena Pak Yunus sudah punya rencana, sudah punya langkah-langkah, tinggal digaskan, Pak. Iya, Pak, maksimalnya, Pak, ini atas bincang-bincang. Amin amin. Halo Pak ini. Iya, uh -uh. malu Pak dari kemarin-kemarin Ini jarang kita bertemu jadi terpaksa saya hubungi Pak, Pak. Amin amin Pak. Sama-sama Pak. Uh -uh. Makasih banyak Pak atas atas pembicacanya. Iya sama-sama Pak. Kita nanti salah. Iya, sama-sama. Terima kasih uh, kembali banyak, Pak. sama-sama ya. ya, so -sama, Pak. Sip Pak.